orang yang, ta, yang taat agama itu menuntut orang yang beragama untuk taat kepada atu, aturan yang dibuat oleh agama itu Om beragama kok ngerengkel, gak mau taat itu berarti dipertanyakan ke agama keagamaannya, orang jenang agama itu atau atoat wal ibadah bisa juga yang namanya agama itu adalah ibadah kita beragama, aja berarti kita beribadah beribadah, sholat, zakat, puasa, haji. Apapun yang kita lakukan itu kita persembahkan untuk ibadah di agama. Bisa juga ibadah itu artinya adalah al-Jaza Yaumiddin. yang tidak. Hari pembalas pembalasan. Jadi adin itu adalah pembalas balasan. Kemudian ada bahasa yaumidin itu berarti hari pembalas pembalasan. Hari dimana mana Allah akan membalas semua apa yang dilakukan oleh manusia di dunia Nanti di akhir, di akhir akan dibalas Dan Orang beragama ya Berarti orang yakin betul Bahwa apapun yang dilakukannya Nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala In khairan fa Wa fa Jika amal yang ia lakukan di dunia baik Maka balasannya baik baik insharan fa Apabila Amal yang ia lakukan di gitu, dunia itu adalah kejelekan, maka bala. Itu aja jelek. Itu secara bahasa. Kalau secara syariat, terminologi yang namanya adin ad adalah Masyarakullah ala lisa'i nabi'i bin al ahkam Yang dibuat oleh Allah SWT. Perantaraan lisa'i nabinya Gusullah memberi satu aturan yang disuruh, yang disampaikan kepada nabinya, disampaikan kepada rasulnya, agar disampaikan kepada um, kepada umat. Nah, syariat atau aturan atau hukum yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melalui nabinya, agama. Sholat hukumnya wajib, puasa hukumnya wajib, ya tidak. Zina hukumnya haram. Itu agama. Hukum-hukum yang terkait dengan aturan yang diberikan oleh Allah dibuat oleh Allah melewati lisan Nabi-nya, itulah namanya adin, ad namanya agama. ila suratil mustabin dan dia juga telah beri petunjuk kepada jalan yang jelas ajil wadih wassalatu utawi tambair rahmat ta'zim salat itu ada sholat minallah ada salat minal malaikat ada salat minal mu'minin inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wasallimu Taslimah, Gusti Allah, mata sholawat Malaikat, mata sholawat mulane ya ayuhalladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman Saluhu alaihi wasallimu Bacalah sholawat kepada Rasulullah Saluhu alaihi wasallimu Taslima. Nah Pada-pada mata sholawat Gusti Allah, mata sholawat Malaikat, mata sholawat Menusan, Wong iman Adami juga, apa namanya? Mata salawat, tapi arti dari salawatnya beda-beda. Beda-beda, Mulanya aneh. Was salat ta rahmatan tambair di Mesjid Yaulo di sini, di mana roh, roh Sebab ini adalah as salat minol, Artinya berarti salawat di Mesjid itu artinya adalah roh, roh ma. Mesjid mata salawat di Kanjeng Nabi itu berarti merah, merah mati Kanjeng Nabi. Malaikat juga mata saatnya apa? Kalau dari malaikat yang namanya adalah Al-Is, Waminalmalah Ikaati Istiufarun, permohonan, ampunan, permintaan, ampunan dari malaikat untuk yang disolawati itu. Nah, kalau sholat dari Adamin, dari manusia, kita-kita orang yang beriman, manusia biasa, mata sholat kepada kejenak itu artinya apa? wa du'aun d tunduk terus doa Memohon memohon, meminta jadi aja terlalu pede banget kalau kita mata kepada karena berarti kita mendoakan karena Nabi tidak itu justru doa untuk siapa doa untuk kita kita ketika kita batal kepada ke Nabi itu berarti ta daru kita berdoa untuk siapa ya untuk kita kali nabi nggak begitu butuh untuk apa tidak kan lagi kita setengah ngapain guna kita doakan kan jenah doa untuk siapa ya untuk kita maca sholawat fatih supaya apa hati kita terbuka rezeki kita terbuka jadi kita baca soal itu adalah tadoru waduh kita lagi doa sebenarnya Saya Seki lagi banter-banternya baca sholawat apa sholawat tibil Kulub. supaya apa? Kita lagi doa lagi tadur karugusti Allah, ndepende-ndepke karugusti Allah lan Agusti Gusti muga-muga lewat salawat ini kita diselamatkan dari bala wabah taun corona dan sejenis Sejenisnya Mata salawat narya ya ada liqodail hajat, ada lidaf'il bala dan yang lain. Jadi ketika kita baca selawat itu kita lagi apa? lagi tadur DPDP Gusti DP, Allah bersimpuh di hadapan Allah dan berdoa meminta kepada untuk siapa ya untuk ini, untuk kita lewat perantaraan kanjeng nabi Shalawat kepada kepadaina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa minal al-ayat wa wa keselamatan iku ala rasuli muga ingatasi utusan Al amin ikang percaya. Siapa sih rasul itu? Rasul itu insanun an an wa abin wa wa itu rasul. Manusia merdeka laki-laki enggak ada rasul itu perempuan merdeka bukan budak sebab budak itu berarti punya kekurangan kekurangan selamat dari hal-hal yang secara watak itu membuat orang lari jijik, nggak seneng jadi betul-betul sempur, sempurna dan juga selamat dari dana ati abin wahkhona ummin selamat dari apa rendahnya bapak atau berkhianatnya sang ibu atau apa namanya Orang tua Rasul Atau Nabi itu Betul-betul orang yang sempurna Atau orang-orang pilih Orang-orang pilihan Mulanya janji Nabi itu uh, Dalam berjanji Jadi disebut bagaimana? Hafizhal ilahu karamatan li muhammadin Aba'ahul <tuh> <tuh> min wa wa Allah menjaga nenek moyang kanjeng Nabi leluhur leluhur kanjeng. Apa karomatan? <Sangat> Hafidzillahu untuk memuliakan kanjeng Nabi Muhammad maka dipilih leluhur leluhurnya itu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta ala tarakus sifah fala nusib hum aruhum lalu Leluhur, luhurnya itu tidak pernah melakukan perbuatan zina, melakukan penyimpang, penyimpangan tidak apa saunalis untuk menjaga nama baik Rasul, Rasul Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam manusia merdeka laki-laki selamat dari hal-hal yang bisa menjadikan watak orang itu lari ataupun apa namanya uh, menghindar dari rasul dikasih wahyu oleh Allah dengan satu aturan dan diperintahkan untuk disampaikan disampaikan itu namanya rasul nah rasul di sini adalah insirupnya kepada Rasulullah saw Was ala Rasuli al amini kang dipercaya. Rupanya Syaidina gusti kita, rupanya muhammadin Muhammad, wassalam, wa ali dan Muhammad Shallallahu alaihi wasallam wa alhilan keluarganya kalian Nabi atauhirina piro-piro kang suci wa sawabi lan piro-piro sahabatnya kalian Nabi ajma'ina sekabiane. Amma ba'du ana pun di dalam salbishe basmalah hamdallah salawat salam ala Rasul Shallallahu alaihi wasallam wa alhilan ali kalian wa sawabi wa qad maka teman-teman awai syar ala ingasi isun wong lamanduhata kang ora ana kejembaran iku mawjud ailaus ata aila saata ora kejembaran iku mawjud li kadhisun fi mukhalafati indelem nulayan iman wala muzhila wala muzhilan ora ana kang nggrehaken iku mawjud ila ila muwafaqatihi Aning maring nojoki iman, asa jangan terpaku ke harokat ya. Ada harokat, om percetakannya beli najinah ubing agisoh sorop dari pelaratan kafe harokatnya ya harus. Wala mushilalan orang anak yang nyerikan ikhun, ilah ilah muwa fakotihi wa fakoywa maring nocoki iman. Anak yang nulis kita risalatan irisalah fi madhabi imami syafi'i in dalam madhab imam syafi'i syafi jamiatan halekang ngumpulakan li ta'arif fi maring pera-pera hawiatan hawiyatan tul halekang mengkuh lil arkanin maring pera rukun was syurutilan pera-pera syarat musawwirotan tur halekang gambaraken lil anwa'i maring pera-pera warna khidmatan kronong ngeladeni niscorilmu taal maring piro-piro cilike piro-piro wong kang belajar watak fivan lan kronong nyentengaken li tengaken liat-liat abilmu aldimina maring piro-piro kesulitane piro-piro wong kang mulangi. Fasara tu maka tu mandang sope ala kos ala kusuri bayini ala kusuri inga ta se papeka al bayini kang pertela ila talbiati maring nyumbadani man ila talbiati maring nyumbadani danik man la manduha wajamatu lan ngumpulakan sope isan bai eng perkoroam kanakan ngong ngangakan ima e isun Amkana kang ngongangatan isun Opo jam ungu ngupulatan Ingmah Fi hadhil ura In dalam ikilah Piro-piro kertas kang Cilik Al-latih kang sammaitu isun na'in al Tak arani al-yakutan nafis Fi madha ibn idris Ing aran al-yakutan nafis Mutiara yang indah Fi madha ibn idris In dalam madha bi Ay asyafiq Yes. setelah baca basmalah, hamdalah salawat salam ala rasulillah shallallahu alaihi wasallam Telah berisyarat kepadaku seseorang yang tidak ada usah, tidak ada keluasan bagi saya untuk Menentangnya Jadi nggak ada alasan bagi saya Untuk bisa menentangnya Sebab dia ada lagu Guru saya Dan juga tidak ada sesuatu yang Menghindarkan saya untuk uh, me, apanya, Tidak bisa meng, Tidak ada sesuatu yang bisa menghindarkan Saya kecuali saya harus apa Harus Mengikutinya harus mengiyakannya Harus memenuhinya Harus menyetujuinya Apapun yang beliau minta Harus saya ikuti Jadi gak ada alasan baik Untuk menentang beliau Tidak ada alasan bagi saya Untuk tidak Cocok dengan beliau Sebab apa? Sebab beliau adalah Guru Gua Syekh al-alama Abdullah bin Umar Ash-Syatiri as Tadi siaran murid itu ya Lamentu hatta Fimukho lafatish Syekh Gak ada keluasan sama sekali Gak ada alasan sama sekali Untuk bisa bertentangan dengan Sangguh Dengan Sangguh Nek dikongkon, nek kalau disuruh nggak bisa, harus menentangnya itu. Di dalam masalah isyarat atau perintah, masalah ilminya sih ya, nek waya ya, nggak cocok ya nggak cocok, tapi menghormati guru ha, harus. imam syafi itu karyanya, madhabnya banyak yang cocok dengan guru, gurunya, siapa, imamah, imam malik. Tapi nggak apa-apa itu masalah ilmi-ilminya. Tapi masalah kalau sudah Imam Maliknya mengisyaratkan kepada beliau, ya dia nu nurut. Masalah e, takliman, watakriman, ya, memuliakan, mengagungkan guru itu kewajib, kewajiban. Tapi nek masalah ilminya nggak cocok ya, itu nggak masalah. Masa Asal jangan sampai apa? Ya tadi memperlihatkan ketidakcocokan kepada sangguh kepada sang guru apalagi sampai menghina guru apalagi sampai ngenya guru enggak, boh, enggak boleh itu la fi illa beliau mengisyaratkan kepada saya untuk saya bisa menulis satu risalah yang menjelaskan tentang hukum yang bermadzhab Imam Syafi'i yang isinya kira-kira mencakup Berbagai macam tarif Beberapa definisi Juga mencakup beberapa hukum dan syarat Yang menggambarkan berbagai macam masalah Yang ada di dalam suatu pembahasan itu Dalam rangka apa? Khidmatan untuk melayani anak-anak yang baru belajar Dan meringankan kesulitan Kesulitan uh, ya, alimin Para gurunya juga Sebab so, ini bahasanya yakut nabi itu betul-betul ringan, betul-betul ringan mudah untuk dicerna, simpel sekali dan bisa memaham memahamkan. Akhirnya fasaratu ala kusuri al-bayin ila talbiatihi. Wajah matu maam kanan dijamu fi haji libur ya fat wa al al-yahud ta nafis fi madabi ibni idris. Walma mulu, utekan arah pinal muktol ina sengpiro-piro wong kang ningali arido, iku arido-rido. Ar wal meremaken meremaken mata amaseng perkara kang orang Oposima sima iku mutaainal khata'i kang tertentu lupute wa minar maulah lan iku saking bendara subhanahu suci al maulah al itsabatu utawi uh, isabah Nganjar ganjar wal qabulan rima harapannya dari kitab aliyah kotun nafis imam dhabi ibni idris kalau ada ya, yang melihat ada sesuatu yang pasti salah tidak lepas dari kesamaan saya berharap kalau ada yang melihat ada sesuatu yang ada yang salah ada yang tidak seringnya tidak ada yang tidak cocok apa yang merelakan dan ildo itu, itu berarti menutupnya agar jangan sampai kemudian wah ini salah, kemudian disebarkan ya, kejelekannya jangan, kalau ada yang salah ya bagaimana sebenarnya yang benarnya menurut kamu bagaimana gitu aja, tapi jangan sampai kemudian eh, kesalahan itu ditonjolkan kesalahannya, dicari kesalahannya, kemudian dijadikan sebagai alat untuk menyerang ya, ataupun untuk mencela beliau jangan ya minal mutalain arido wal igd'u amma laysa bi'anil khata wa minal maula dan pada akhirnya al-isah wa al apa namanya pahala memberikan balat menerima amal itu adalah minal maula subhanahu wa ta'ala nanti Allah yang akan membalasnya muqaddimah utawi itu itu Pendahuluan. Ia lam berwasa posiran of perilakuan ikhwan bagi sejogia likulishariin katuasa saben, saben wong kang tuman dam. ing dalam fan ilmu. Opo aya arifah yang tanga berwasa pokulishari mu mabadi au al acharoh. Mabadi pirod-piro dasare fan al acharoh takang 10 Baya utai mabadi al acharoh iku hud iku haddu fan. Wa ma'u tuhulan ma'u tuh wa fa'i daduulan fa'i dafan wa masailul sa'iluhulan piro-piro mas ala efan wa smuhul lan ala nifan wa lan pengala pana efan dari mana sumbernya wa hukmu shari'i lan hukume shari'ak fihi'i dalam in dalam fan wa nisbatu lan nisbatefan ila sa'il allu imana piro-piro ilmu. Wafat lulan keutamaan Jadi setiap orang yang mau mempelajari satu, di, satu disiplin ilmu ilmu apa saja ilmu fikih ilmu nahu ilmu sorop ilmu tohid, ilmu fisika ilmu biologi semuanya hendaknya harus mengetahui 10 dasar dari disiplin ilmu tersebut. Ini kita. Akan mengkaji Apa namanya Kitab Al-Yakutun Nafis Ini menjelaskan tentang Ilmu fi, ilmu fiqih ya, Satu disiplin ilmu Kita harus tahu 10 dasar dari eh, Apa nama Yang dimiliki oleh ilmu fiqih itu Ilmu fiqih itu apa definisinya Sasarannya itu apa Pembahasannya Faedah ilmu fikih itu apa Masalah-masalah yang Dijabarkan oleh ilmu fikih itu apa Namanya apa Was dadu sumbernya dari Dari mana? Hukum mempelajarinya Apa hukumnya Nisbatnya ilmu fikih Ke ilmu-ilmu yang lain itu apa Itu semuanya arti ketahui Diketahui Keutamaannya fikih juga apa Dan pengarang fikih itu Siapa? Yang mencetuskan fikih itu sih, siapa? Nah, itu harus diketahui Oleh karenanya sebagai muqaddimah di sini Serif akan menjelaskan Mabadiul fiqh al-asyah Al-asyarah wal utawifan kang nahnu kang utawiki Taiki bisa dari kelawan beberan Bebenerani alladhi iku al fiku aran fan fikih. Satu disiplin ilmu yang sekarang sedang kita hadapi dan akan kita pelajari adalah namanya fan disiplin ilmu. fiqih. Fahadu al al muktasabu al-muktasabu, al ilmu ya. al bil al-muktasabu, al hukum al-muktasabu, al-muktasabu, al-muktasabu, al amal al-muktasabu, al-muktasabu, al-muktasabu, al al-muktasabu, al al muktasab bukan den al min al Saking piro-piro dalile ahkam asyariah syariah at tafsiliyati yang perinci ilmu fikih itu apa definisinya ilmu fikih al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyah atau fikih itu apa fikih itu al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyah al-amaliyah al-muktasab min adillati at tafsiliyah Pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang bersifat ama? amaliyah. Hukumnya, hukum-hukum, hukum pengetahuan hukum-hukum syariat yang bersifat ama? amaliyah. amali itu apa? Ada Ubudiyah, ada Muamah, Mu ada Munakah. Itu namanya Muamah, apa namanya? Amaliyah. Hukumnya sholat apa, hukumnya zakat apa, hukumnya jual beli apa, hukumnya riba apa, hukumnya ijro apa, hukumnya salam apa, hukumnya nikah seperti apa, nikah yang sesuai dengan aturan syarih seperti apa, jual beli yang seperti sesuai dengan aturan syarih seperti apa, eh, apa namanya pernikahan yang sah secara syari itu apa, sewa menyewa secara syari itu apa, mudoroba itu seperti apa, apalagi? ada mudharabah, ada muroba, ada murabaha. Kadang sekarang sering sekali lembaga-lembaga keuangan itu mencatut nama syar syariah, ya, lembaga syariat. Ya tidak. Ada bahasa mudharabah, ada ada bahasa murah, murabahah. Tapi benar atau tidak? Mudharabah yang ada dalam konsep perbankan syariat barangkali yang sekarang lagi Ngetren, ya tidak di dunia perbankan mudurubahnya sesuai enggak dengan aturan syari -syariat, sehingga mencatat nama syari-syariat itu mudurubahnya sesuai enggak dengan konsep syari-syariat berarti, kan berarti pengetahuan hukum yang bersifat amali amali ya yang pengetahuan itu dihasilkan dari dalil-dalil yang bersifat det detail. Nah ini pengetahuan itu diusaha, diusahakan, digah, digali. Nah, karena yang namanya fikih itu pengetahuannya muktasab, dihasilkan, digali, diusaha, diusahakan, maka pengetahuan ah kamu syariah yang ada dalam fikih sering sekali kemudian Terjadi perbedaan pendah, pendapat, sebab pengetahuannya muktasab diambil, diusahakan. Nah, usahanya seperti apa? Alat untuk usahanya, apakah beda-beda? Be? beda Alat yang digunakan oleh Syafi'i, oleh Imam Malik, oleh Imam Hanafi, oleh itu beda-beda. Be? Beda-beda, beda-beda, kadang-kadang. Nah, karena beda itulah, kemudian juga hasil pengetahuannya be? beda. Makanya kalau kita berbicara fikinya kita akan berbicara tentang khilaf. Hi Makanya ada ungkapan al-fikyul khilafi -hi bahwa masalah fikih itu ya masalah-masalah khilaf khilafiyah. Kalau kita berbicara masalah fikih maka berarti masuk dalam ranah khilafi berbicara masalah ranah khilafiyah Namanya juga fikih. Fi nah, ini kita harus kalau orangnya alif fikih itu berarti apa? Harus bisa bijak untuk menyikapi perbedaan Perbedaan itu nah, tidak, apalagi di masa pandemik ini, nah, ya tidak. Jumatan beli, ya yes. cuma-cumatan, simbeli beli beli. Eh, masing-masing punya, punya apa? Punya isti, punya istihad, punya sudut pandangnya. Karena kasabnya beh beda, sudut pandangnya juga kadang-kadang beh beda, begitu. Tarawih tidak Ya Tarawih sih Tarawih Di mana Tarawihnya Apa di Musola Apa di, apa di masjid? Apa di ruh? Ya terserah Yang jelas pemerintah Nahdotul PBNU Mu'i semuanya Ya telah menghimbau agar semuanya dilakukan di rumah Dilakukan di Rumah Dalam rangka apa Ya dalam rangka untuk menjaga Hifatun nafas Hifatun nafas menjaga nyawa tidak Wah, ibadah kok dilarang, enggak dilarang silahkan melakukan tarawe tara, ya gak itu, jamaah itu hukumnya sun sunnah, tarawe di masjid hukumnya sun, sunnah ya tidak ya ibadah juga ibadah ibadah, tapi hebzun nafet juga ibadah. ibadah, menjaga nyawa itu sesuatu yang tidak bisa, tidak gepespeh Seteleng, wajib hukumnya Apalagi ada Dari ahli hubroh memberikan Satu habar bahwa Wabah ini sangat membahayakan sangat Membahayakan Ya tentunya yang Tetap kekeh melakukan Apa namanya jam di musola Juga masing-masing punya dah, punya dalilnya Tapi itulah namanya fikih Al-muqtasab min adillah Di atap sih itu adalah hasil usaha Usaha Seberapa besar hasil usahanya Sudut pandangnya dari mana Itu nanti akan menimbulkan hukum yang berbe berbeda Berbeda Penting jangan sampai tukaran Hanya karena perbedaan masalah furuh Atau masalah fiqih fi Karena pancen kalau berbicara fiqih -ki, ya Kita berbicara khilafi khila Al-fikir khilafi setiap bab fikih ya berarti khilaf kalau kita berbicara masalah fikih bab pertama bab najis bab toharoh ya khilaf ya berbicara tentang barang-barang yang najisnya macam-macam jangankan beda madzab satu madzab pun beh beda ya tidak anjing ada yang mengatakan nah najis ada yang mengatakan sum malikiah hukumnya suci syafi'i mengatakan nah najis malah najisnya ada Muholal doh ayam ada yang mengatakan najis sih itu saff jelas ya ada yang mengatakan raful makulat itu hukumnya suci alus tuh alus tuh kan, masalahnya itu mengatakan bahwa itu masih sapi ini saff ya itu ya raful makulat adalah tohir nafatul mina deh kotoran kotoran hewan yang bisa dimakan itu hukumnya adalah suci jadi kotorannya ayam, kotorannya bebek, kotorannya unta itu semuanya suh suci. Nah yang yang tidak suci ini kotorannya apa? Kotorannya kucing sebab kucing itu leisa minat mak leisat minal makula. Cara mensucikannya beda beh, beda. Ada yang harus pakai air, ada yang udah asalkan hilang dengan angin, dengan panas sama berat. Kalau sudah berarti hilang. Itu namanya fi, fikih. kalau rana fikih berarti kita berbicara filah filahi. Jadi jangan terlalu kemudian Rana fikih yang sifatnya itu khilafi kemudian akan memicu seseorang akan saling bertengkar saling kemudian apa namanya uh, memperuncing permasalahan menjadi perdebatan yang tidak ada ujung. Jangan. Itu kita kan sebagai hazah hazana ilmiah, gitu ya. Fikih yaitu fikih ya khilaf Ilafin, cara wudhu macam-macam macem macam dari Imam Syafi'i yang namanya wudhu ya sing penting mengusap apa badir walau beda syaratin wah wahidatin meskipun hanya sebagian dari satu helai rambut nggak apa-apa itu sapi kata Hanafinya. Ya jangan si masa cuma satu-satu kali satu sebagian mah satu liter saja, rubuh harus apa seperen? seperempat dari kepala harus ada yang terus terusah. Malikinya, ya nggak cukup cuma seperempat harus semua harus semua kepala. Mas hujami air ras. syafi'i kan mas hujami ras untuk akurut minal khilaf maka beliau mengatakan. Yang wajib tetap adalah badus, ba'dus Ya Walau Ba'dus syaratin Wah Wahidatin Tapi untuk Akomadir beliau Beliau Akomadir siapa Imam Maliki Maka Sunnah Untuk mengusap seluruh Kepang dan minal khilaf Al-Khuruj minal khilaf mus, Mustahabun karya yang masyafi penting Singaran wudhu Itu seluruh anggota wudhu Terkena air Udah cukup Harjikosokin Enggak enggak harus, cari Imam Malik ya enggak cukup wudhu kok enggak digosokin, ya enggak cukup meskipun seluruh anggota terkenal kalau enggak digosokin, enggak cukup sebab apa? orang wudhu itu harus dalku, harus apa oh, harus ngosok lah itu namanya fikih al-fikir khilafi jadi kita harus bisa bijak untuk bisa uh, menyikapi perbedaan atau khilafiah yang terjadi dalam masalah fikih karena fikih itu al mukta ilmu yang dihasilkan dari hasil usaha yang usaha siapa yang usaha adalah mustah mustaid itu ketika berusaha beda-beda be? beda-beda. Beda-beda sudut pandangnya, beda-beda kacamatanya, beda-beda juga taraf intelektualitasnya dan yang itu, Beh. Sehingga hasil dari usahanya juga, Beh. beda. Nah, itu namanya fikih. ya sing rompulu rompulu, sing ya Masing-masing ada dalil, ada dalilnya. Ya kita sih harus dua, harus 20 harus dua, bu, harus dua puluh. Dalilnya aja jel, jelas begitu. Wah mau tuh, tapi ya sing wolu ya anak mani Sing penting aja tuh karen, sing penting tarawih taraweh aja. pitra sing salahku sing pira, tidak. ini panik apa neng yeah. masjid apa neng musola apa neng rumah. wes arah neng masjid mangga, asal selak selamat sesuai dengan protokol yang dianjurkan oleh pemerin, pemerintah. silakan yang di rumah silah silakan untuk menjaga apa nyawa menjaga diri dan menjaga orang lain. sebab virus itu kalau toh kita mampu untuk bertahan, virus yang ada pada kita bisa menurun kepada orang lain orang lain yang tidak tahan dengan virus itu itu kan berarti membahayakan orang orang lain ya silahkan di rumah sing penting lakoni terang trawe. di rumah jamaah di masjid jamaah di masjid jamaah jamaah di masjid di rumah jamaah ya jamaah asal jangan jomblo saja ya kalau jomblo diri sendirian gak ada orang tua gak ada istri gak ada anak kalau yang ada anak ada istri tetap berjamaah tetap berjamaah Ya yang tidak boleh, yang tidak baik itu apa? Yang neng ya beli, neng masjid ya, neng umat juga beli, belai. Akhirnya nggak terang, nggak terapi itu. Sudah, itu fikih itu fikih. Alaihul mubin akam ash-shar'iyah, al-amaliyah, al-muktasab min adillati ataufziliyah. Wa mau tuhu kang dan selehar kene fikih. Iku af mukallafina piro-piro uang mukallaf yang menjadi objek sasaran pembahasan itu apa pekerjaan orang mukallaf sholat zakat puasa haji atau amalannya jual beli salam idaro merubahah mudorubah kiron kordon apa lagi isti'ah isti'ahro munakahah, mawaris kodo itu apa af al-mukallaf af yang dibahas adalah berbagai macam pekerjaan orang mukallaf Orang mau kalah. Wafaidatu tayfaidah fikih bangun turut piro-piro perintah wajstina bunawah hilang ngadui piro-piro larangan. Apa fayadanya kita belajar ilmu fikih? Fayadanya adalah apa? Imtitalul awamir. Ketika kita belajar fikih, kita tahu mana yang diperintahkan, mana yang tidak. Ketika kita sudah tahu mana yang diperintahkan, mana yang dilarang Kita ambil fedanya. Kita bisa menjalankan perintah sesuai prosedurnya tentunya Dan kita juga bisa menjauhi semua, larang, semua larangannya Wah hukumnya wajib kita lakukan Karena dari fikirnya kita di dikasih tahu bahwa bahwa soal adalah hukumnya wah, wajib Seakan hukumnya wajib kita lakukan Puasa hukumnya wajib kita lakukan, kita lakukan. Zina hukumnya haram kita jauh, kita jauhi. Judi hukumnya haram kita jauh, mencuri hukumnya haram kita jauhi. Zina hukumnya haram kita jauh. Minuman keras haram kita jauh. itu faedah daripada. Saya kadang-kadang orang melakukan Maksiat atau melakukan lalu kadang-kadang karena ketidak karena ketidaktahuan, ya karena nggak ngerti bahwa riba itu hukumnya haram melakukan ri, riba, kan begitu. Karena nggak ngerti bahwa praktek jual beli semacam itu dilarang, dia melakukannya. Padahal itu dilarang, tapi itu labelnya syariat, c. Hmm. Labelnya syariat. syariat, Jadi, kayaknya nggak apa-apa ya, tergantung konsepnya, eh, konsepnya, dan apa namanya, sama tidak dengan konsep syariat. Ter realnya juga prakteknya sama atau tidak dengan syariat, dengan syariat. Nah, itu faedahnya kita belajar. Hoi. Fikih inti awamir wajatina bun wajatina bun nawahi kadang anak Wong kamu ngapung obatnya niku bakal mm, adus nifas dengan tadi patang puluh deh patang puluh dina Nah itu karena enggak ke, karena ketidaktahuan perasaannya kudu patang puluh deh patang puluh padahal tidak kalau sudah terhenti darahnya ya Meskipun baru dua hari, baru satu hari, baru 15 hari Kalau sudah terhenti ya wajib, enggak usah Nanti bebersihnya nunggu 40 ha Banyak Perempuan-perempuan seperti di kampung itu Ah nanti apa nih berbersihnya, nanti sekalian 40 ha 40, ya jangan Kalau sudah terhenti darah nifasnya Kan nifas itu akal lu apa? Lah. lah, sebentar, majah ya. Kalau sudah terhenti darahnya, ya sudah Bebersih, mandi, nifas, ya tidak Kemudian kita biasa melakukan sholat Melakukan baca Quran, bawa Quran Melakukan amalia-amalia yang diperbolehkan ketika dalam kondisi su kondisi suci Dan wajib untuk melakukannya nah, itu kan artinya Dia melakukan seperti tadi ya, Beli cepat gagah atus, beli cepat gagah bebersih Nunggu patang kulitnya karena apa? Karena gak ngerti, Fih. Enggak ngerti Fikih. Enggak ngerti Fikih. Nah, kalau Fikih, kalau ngerti Fikih, inti awamir, wajtina bun, kita bisa menjalankan aturan, tentunya sesuai prosedur, dan wastinabun bun nawahi, kita juga bisa menjauhi seluruh larangan-larangan, larangan-larangan, cari, Syariat. wa masail hutai piro-piro mas ala fikih ya, masail itu al kodoy ya piro-piro. Putusan alatikang tukaruk dan tutur apa alatifihi indalam fikih. Indalam fikih. Lah sementara mas ala yang dikupas dalam fikih adalah ya kodoy yang berbagai macam kodiyah yang disebutkan dalam fikih, intinya hukumnya wajib wudhu adalah merupakan syarat untuk sahnya pukso, sholat ya. satul aurah merupakan syarat bagi sahnya so, sholat fikih Islam merupakan syarat bagi sahnya apa sahnya buah puasa itu ya ini Di dijelaskan masalah-masalah yang dikupas dalam fikih, syaratnya jual beli apa, rukunnya jual beli apa, syaratnya murobah apa, ya. Ada kode etiknya? Ada Itu masalah-masalah yang Dijelaskan dalam fikih Wasmu utawi arane Fikih Al-Fanul ladinah mebiswati al-fikih Iku ilmu fikih ilmu ilmul fikih Namanya ilmu fikih Was tim dadu utawi Pengalapan ilmu fikih Iku minal kitab bisa kitab Was sunat ilan sunat wal ijma'ilan Ijma' wal qiyasilan qiyas dari mana sumbernya ilmu fiqih itu? Nah, kalau kita berbicara sumber hukum Maka, kalau lebih luas lagi ada dua Ada sumber hukum yang muttafak, Ada sumber hukum yang muhtalaf ya. Nah, kalau sumber hukum yang muttafak itu ada empat Al-Quran, As-Sunnah atau Hadis Ijma' dan Qiyas Itu semua ulama sepakat Empat hal itu Al-Quran As sunnah, ijma' dan giyas merupakan sumber hukum yang mut-muktafah karena mana sumber hukumnya tidak mut-muktafah yang masih dipersilisikan. ada yang itu memakai ada yang tidak memakainya kayak apa? <tik> al-istih istihsan al-masoleh, al-mursalah al-istihsan ada al-masoleh, al-mursalah ada sadduh dari sad ya. main bola-bola tidak dengan bola ya asalnya boh boleh apa boh sesuatu boleh asalkan ya tetap nutup au nutup aurat ya, tidak jangan-jangan pokoknya kan saja ya boleh cuma sekedar main-main bola saja misalnya enggak boh boleh atau lebih tepatnya kita dipermainkan boh orang main bola itu kita nggak main bola kita dipermainkan boh bola bola lari itu kita nyala lari sing kesel juga kita karena kita lagi dipermainkan oleh boh boleh-boleh. Masa cuma sekitar nandang bola aja enggak, boh Ya, boleh-boleh saja. ya boh Boleh secara dohilnya, boh Boleh. Tapi lewat Saddu dari itu bisa hukumnya ha? haram. Lewat Saddu dari itu ada yang mengatakan ha? haram. Loh, kok haram? Iya. Sebab apa? Sesuatu yang mubah, tapi bisa membuka peluang terjadinya sesuatu yang ha? haram. Apalagi kalau sudah bola dunia, dunia itu yang namanya perjudian di dimana, dimana mana dimana-mana ya tidak artinya berarti permainan sepak bola itu bisa membuka peluang terjadinya sesuatu yang ha peluang terjadinya apa kimar dimana dimana-mana perjudian dimana-mana totoan dimana dimana-mana miliaran Hai nah. ada sebenarnya mengatakan tetap hukumnya haram kenapa itu bisa membuka peluang terjadi sesuatu yang ha? haram Ramiyan boleh tidak, pokoran boleh tidak Ya kalau cuma sekedar banting, Banting kartu Masa nggak boh? Nggak boleh, membanting oh, kertasnya masa nggak boh? Itu dohirnya Ya, dohirnya itu boh Tapi itu bisa membuka peluang terjadi sesuatu yang diharam Diharamkan Masa cah? Banting kartu, bisa semangat teman Bantu dibanting-bantingnya baik Gimana kira-kira lebih semangat? Siapa sing kalah? Ndodok. Ndekem. ngoclok baik. Kalah terus. Ya, Ndekem terus. Sampai kesal. Membuat orang kesal itu boleh nggak? Kadang-kadang begitu masih belum marim lagi. Masa itu cuma sekitar mendodokan, corang-corengan pakainya. Rai beli, beli apa? Beli rupa rai. Ya. Mangkal tidak kadang-kadang yang ya Kak. kadang mangkal ya kadang apa kapas apa namanya kalah bang masih kurang maring marmaling ya enak apa diben singkalah neraktir lah ini sudah sudah menjurus yang berarti yang kalah nerak neraktir artinya merugikan tidak merugikan orang lah orang lain. sehingga ada sebagian ulama yang menggunakan sadur main kartu meskipun tanpa ada hukumnya ha? haram apa sebab bisa membuka peluang terjadinya sesuatu yang ha jadi ad dariah ya. keharam itu betul-betul ditutup rapat-rapat supaya jangan sampai terbu, terbuka tapi ada lagi ulama yang ya yang asalnya boleh biarkan dalam kebo Kebolehannya main bola boleh hukumnya boleh ya udah biarkan boleh yang haram apa yang totoannya itu ya ha? haram judinya itu ya ha? yang haram main remi kalau cuma sekitar banting apa untuk apa namanya apa senang -senang batur ya, tanpa ada totoan, tanpa ya boleh boleh saja sesuatu yang asalnya boleh hukumnya boh boleh yang tidak boleh itu nanti kalau sudah nah yang haramnya itu apa itu totoannya itu Harun teraktif itu yang tidak boleh yang tidak boleh ya. itu salah satu contoh daripada apa sumber hukum yang masih muh yang muhtalah muhtalah namanya apa sadur dari sadur dari perempuan kalau lagi head nggak boleh baca Quran enggak boleh, puasa enggak boleh, Sholat tidak boleh. Sampai baca Quran saja enggak boleh cuma enggak boleh. Nah. Menyentuh enggak boleh. Ba kalau mentis karuan lah ya, masilal mutah Sampai bacanya aja awalan enggak boleh nah, gitu. Tapi ada ulama yang menggunakan istihsan sebagai sumber hukum. Baiknya sih perempuan itu boleh saja untuk membaca Alquran kasihan dia ya tidak kalau kias jalinya kan sama dengan orang yang junub kias jalinya itu sama dengan orang yang junub punya hadas besar orang junub tidak boleh baca Quran tidak boleh dia boleh sholat tidak boleh toh dan lain-lainnya maka orangnya juga sama tidak boleh sholat sampai tidak boleh baca apa Alquran -Qur. Al Alquran juga tapi kata if yang diambil bukan kias cale, pakainya kias koh Yang diambil justru adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh kias koh kias khofinya. Ya jangan lama enggak boleh kasihan. Sholat nggak boleh puasa nggak boleh. Kapan dia punya pulang, pulang komunikasi dengan Allah Subhanahu Cuma sekedar baca kalimat apa? Firman Allah masih nggak boleh Nggak boleh. Jadi baiknya sih, Istisan kan apa namanya? Pakainya menganggap baik. Pakainya perasaan makanya kata ulama-ulama jumroh ulama ya syafi'i maliki yang tidak menggunakan istilah istisan ah zaman jangan istisan itu nggak boleh dipakai sebab istisan itu memberikan hukum tapi yang jadi patokan baper terbawa perak perasaan saja kayak asik kasihan lah masa nggak boleh sholat enggak boleh puasa nggak boleh masa cuma sekedar baca saja nggak boh baiknya sih boleh saja kasihan punya kesempatan perempuan agar bisa apa interaksi dengan gusi di Allah kan begitu. Ada yang nah, seperti itu. Nah, iya kan? Kalau disamakan orang junub. Orang junub sih begitu junub langsung mandi selesai. Selesai, ya tidak? Orang junub itu kalau disamakan orang junub tidak boleh baca Quran. Ini kata yang istitsana, kan? Kata yang menggunakan istitsan sebagai sumber sumber hukum. Ini kan kita berbicara fikir Kalau fikih hilang khilafiyah masih masih awal-awal nggak -awal, apa-apa ini kita apa membedah apa sih gigi fi? itu. <tuh> kalau di, kalau menggunakan kias jali disamakan dengan orang junub, orang junub sih setelah junub kemudian langsung mandi selesai selesai. Lah perempuan nifas. Iya kalau cuma haid sebentar. Kalau sampai 40 hari, kalau sampai 60, ha? Enam hari, dia kan nanti berarti harus nunggu 60 puluh 60 hari, kapan dia bisa interaksi dengan Gus Allah Ibadah, ibadah ibadah yang jelas, jelas nyatakan begitu. Meskipun ibadah banyak, ada soda, kok ya, kan Bih? bisa. Ibadah kayak sholat, kayak puasa, kayak baca kurang masa, nggak boh, baca kurang ke masa nggak boh. Jadi, kayak sih, lewat istisan, pepesnya, kayaknya lewat istisan yang menggunakan itu berhanafi ya, istisan itu. Kasihan boleh saja. Orang head itu baca Qur'an baca loh, hanya baca saja nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu lewat IS, tapi kalau Syafi'i tetap nggak boleh. Sebab Syafi'i tidak menggunakan IS, maliki tidak menggunakan IS, Jadi makanya tetap ha? harap hukumnya orang head atau orang Nifas itu membaca Al-Quran. Eh, wes jadi sumbernya mana? Sumbernya Alkitab, Asuna, Ijma dan Ijma dan kias. Nggak cukup cuma kitab sunnah saja, nggak cukup. Nggak cukup, orang kok ibadah, pakainya kitab sunnah saja nggak bisa, nggak bisa, nggak jalan. Nggak Harus ada Ijma, harus ada Ki, harus ada kias. Lah mengatakan bahwa rukunya sholat ada 17, ada yang 14, ada yang tiga bel 13 itu siapa? Ula? ulama Al-Quran berbicara tidak? enggak, enggak berbicara itu enggak ya enggak, enggak berbicara, rukunya sholat ada 13 Jangan, yang 17, yang 13nya enggak enggak ada, di teks Al-Quran yang menjelaskan tentang rukunya sholat ada 13, 14, atau 7 7 itu gak ada syaratnya sholat ada 3 ada yang mengatakan sampai 10 ada yang mengatakan sampai 2 itu Al-Quran gak berbicara seperti itu asunat juga tih? tidak itu yang menyimpulkan ada 13 syarat sholat ada 3 ada 10, ada 12 itu siapa? pula Ulama, kalau ulama itu, kalau nggak ijma' yakin, iya lah. Kalau nggak pakai kias, kalau nggak pakai kias, boleh kita itu bakar apa? Bakar apa? Bakar hartanya anak-anak yatim. Sebab yang ada dalam ayat Al-Quran, kalau pakai Al-Quran saja ya, itu yang tidak diperbolehkan itu apa? gulu apa? Oh, bukan. Nah, itu inna kan yang diharamkan itu memang Makan Nah, kalau merusak hartanya anak yatim dengan cara membakar, dibuang ke laut dirusak, diporak-porandakan, boleh tidak? Kalau nggak pakai kias ya boh, boleh. Boh. yang tidak boleh itu apa? Yang tidak boleh cuma mah makan harta anak yatim dengan cara aniyah, aniyah ya. Nah munculnya hukum haram untuk merusak harta anak yatim, haram untuk membakar harta anak yatim, haram untuk membuang harta itu mana? Nih kias. Oh, enggak ada kias sabu-sabu itu hukumnya ha halal Ya tidak yang ada apa hanya kok komer ekstraksi hukumnya Ha halal kalau enggak ada kias nah itu haramnya sabu-sabu haramnya jack daniel haramnya topi miring haramnya apalagi heh distro apalagi orang tua oh orang tua anggur orang tua ya maksudnya ya haramnya oplosan nah itu haramnya apa pakai Gih? pakai kias itu kias tuh nggak dipakai itu ya nanti ya halal semua halal semua itu pakainya bagi, pakai pakai kias jadi makanya sumber hukum fikih adalah alkitab wasona izma dan kias ini adalah sumber hukum yang mutafak. Belum menghitung, ada lagi sumber hukum yang mutafak, ada delapan ya, ada delapan. Ada sarumang ada tadi pak? ada masal mursalah. ada satu dari ada apalagi. E, dalam latulikti, dalam latulikti Ron, ada istishab, itu ya? itu itu yang sering kita guna, kita gunakan juga. Itu sebagai sumber hukum hukum istimdal wa masih syarih utah hukumnya dat kanyari nyari atakan fi dalam fikih iku alur wujub wujub alaini juga kang bangsa ain fi main dalam perkorot atau wakaf kang keandik alai ingatasi ma oposi hatul ibadat sah ibadah wal muamalah dan muamalah wal munakah hatilan munakah wal kifaiyu lan iku wajib kang bangsa kifayah fima'in dalam perkara ada kang tambah apa ala dzalika sing mung mengkono mengo ma tatawaqqafu alaihi sihhatul ibadah wal muamalah wal munakahah ila buluhi darajatil fatwa tu mekamaring tu mekamaring tu mekane derajat fatwa wan bulan iku sunnah fima'in dalam perkara ada kang tambah apa ala dzalika sing mung mengkono uh, bulu buluhi darajatil fatwa hukumnya apa belajar fikih itu ada yang wajib aini, ada yang wajib kifayah, ada yang nad nadep kalau untuk masalah-masalah yang menjadi penentu sah atau tidaknya ibadah, muamalah, munakah maka hukumnya apa? wajib pengetahuan fikih tentang syarat rukunnya sholat, so syarat rukunnya iba, ibadah. Syarat rukunnya jual beli, syarat rukunnya munak, itu adalah merupakan pengetahuan nyawa wajib ini. Cara personal orang wajib untuk mengetahui tahu tentang masalah-masalah, salat zakat, puasa, haji, haji itu. Yang menjadi penentu ya, yang menjadi penentu sah atau tidaknya ibadah-ibadah dan muamalah atau munak, itu. Itu wajib ini. Lah, ada lagi yang wajib kifai itu berarti yang pengetahuan fikih yang lebih dari cuma sekedar untuk menjadi sah atau tidaknya ibadah, mu amalah, munakah atau yang lain yang lainnya sampai ke derajat fat, fatwa belajar fikih sampai bisa memberikan fat fatwa kasih tahu kepada orang hukum ini hukum itu itu berarti adalah fardu kifah fardu kifayah tadi falaulah nahara minkum li itu itu berarti ada sebagi sebagian kalau bahasa itu berarti ada sebagiannya ahli fikih yang nanti memberikan fatwa memberikan indar memberikan peringatan kepada kaum itu yang fardu kifah, fardu kifah ya. harus ada yang jadi santri betul-betul santri belajar agama mempeng ngerti seluruh hukum-hukum agama yang nanti kemudian ketika pun akan disampaikan untuk masyarakatnya itu fardu kifah fardhu kifayah ada lagi yang sunnah itu ketika pengetahuan fikinya lebih dari cuma sekedar fakta. Wa Wanis nah, nisbatnya ilmu fikih binisbah kepada ilmu ilmu yang lain fikih dinilai kepada ilmu nahu ilmu soraf ilmu tauhid ya Ilmu biologi dan yang lainnya ya jelas beh nisbah al -mughayrah. beda dari ilmu-ilmu yang yang lain. Kalau fikih berbicara tentang ahkamus syari syariah, kalau mas al nahu Soroh, bukan berbicara ahkamus syari syariah. Kalau ilmu sah ilmu Fiki berbicara tentang ahkamus syariah al amali al amaliyah tauhid. Meskipun berbicara ah, kamu syariah, tapi bukan al-amali, tapi al-yak, al, -ya, al -ya. Jadi kan beh, beda. Nisbatnya fikih bin nisbat kepada ilmu-ilmu yang jelas beh, beda. Wafatlu utawi keutamaannya fikih, iku fau, apa? Fawakonu ya, ngukulane fikih. Ngungkulannya Fikih ala sayul ulumi ya, Sekarangnya piro-piro ilmu Fikih ini ya e, Mengungguli ilmu-ilmu yang Ilmu-ilmu yang lain Sebab apa Fikih ini ilmu tentang Masalah mas, yang menjadi penentu Saat atau tidaknya ibadah Ibadah Tidak Uang bisa sah solatnya, Zakatnya bisa sah puas Karena apa? Ilmu Fikih? Makanya ilmu Fikih mengungguli Ala sayul ulum karena yang berbicara alif fikih ilmu jarri ilmu tauhid ya bedalah ya, tetap ilmu tauhid ya, ya. mengungguli ilmu fiqih ilmu fikih jempalika sepira wong salat bakal beli iman ya beli pri tri diterima jadi ya ilmu tauhid ya diunggul daripada ilmu Fi ilmu fikih nah ini karena kita lagi promosinya bahasa promosi apa promofi fikih maka ya wafat fadlu fawaqanu ala sair ulum nggak tidak cari ilmu Nahhasora ya nggak bisa orang nggak akan ta tahu ya nggak ta kan, tahu nggak tahu maknanya terkandung kali hukum-hukum syarat itu sebenarnya dari mana Alquran al ha? Alquran hadis itu bahasa bahasa Arab untuk menggali bahasa Arab yang terkandung dalam bahasa Arab itu makna yang terkandung dalamnya harus tahu nah jadi Nahhaso lebih dari fi fikih karena untuk bisa uang apa namanya untuk bisa mencetuskan ilmu fikih itu harus pakai nahu nahusoh nahusorop so, nahu istilah apa anahu an nah hmm, apa, nahu itu adalah abul abul ulum ya wa um bahwa Nahu itu adalah bapaknya, kalau Sorrow itu adalah ibunya dari Sorrow Nahu ini akan melahirkan ilmu-ilmu yang ilmu-ilmu yang lain. Kembali karena kita di sini apa namanya al-jakut nafis itu adalah berbicara tentang fikih maka keutamaan justru eh, keutamanya adalah fawwakoh ala jelas mengungguli ilmu-ilmu yang Ilmu-ilmu yang lain, pintar-pintar, sepira ilmu Nahu Sorofi. Ya, baka beli, baka beli benar ibadah, eh. baka beli benar sholat, ya enggak ya, ada arti, enggak ada artinya. Wawadi utawi kang nyeleaken fikir hum utawi wadi iku ala imatu piro-piro imam al-muzdahiduna piro-piro kang al itiat siapa yang mencetuskan ilmu fikih ya imatul mustahid itu Ima, imam mustahid sebab tadi fikih adalah ala ilmu bil ahkamish syariah al amaliyah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat amaliyah diambil digali dari dalil-dalil atau lah yang menggali itu siapa ya al imam mustahid imam syafiinya imam maliknya imam hanah imam hamba imam itu jadi beliau-beliau yang mencetuskan ilmu fikih ilmu fikir itu at utawi iki kubat sesuci at-toharotu utawi tohar dalam inda lemungu basaiku anna fatu bersih walku murni minal adnasi sengpiro-piro piro regget hesiatan iku bangsa indra kanat an'apu adnasi kal anjasi kaya piro-piro najis au makna wiatan atawa iku bangsa makna kal auyubi kaya piro-piro cacat secara bahasa yang namanya tohar itu annal bersih murni dari kotoran kotoran baik kotoran yang bersifat indera bisa dirasakan oleh panca kayak najis itu namanya berarti suci dari najis itu namanya adalah tohar <tuh arom> atau bisa juga bersih dari kotoran kotoran yang bersifat maknabi yang tidak bisa dirasakan oleh pancai Panca indera seperti apa Cacat-cacat yang ada pada hati kita haso, dengki, iri ya tidak? Itu namanya apa? Itu namanya kotoran Kotoran bersifat mak toharo itu secara bahasa Artinya ya bersih dari kotoran Kotoran seperti itu juga Jadi bersih dari kotoran apapun Baik hasiyatan kanat au, makna biatan Itu namanya adalah toha, toharo. Wasaran otawi sabi wa ta'ala wa ta'ala wa perkoro wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa menangakan opo ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa opo wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala sepiakan. lah kalau secara syari yang namanya toharo itu fitluma ta'awak ibahatun. walau mimbar berwujud melakukan sesuatu yang menjadi penentu ibadah diperbolehkannya kita melakukan sesuatu kayak mandi itu namanya toharo, wudu itu namanya toharo. Melakukan sesuatu, ya, di mana ibahah diperbolehkannya kita sholat itu terpaku, tergantung kepada mandi dan wudhu. Kita diperbolehkan wudhu, eh, kita diperbolehkan sholat, kita diperbolehkan baca Al-Quran, itu tata wakaf. terpaku, terhenti kepada apa mandi dan wudhu. Mandi atau putih, makanya mandi butuh namanya adalah toha, Tohar. Tohar, menjadi penentu boleh atau tidaknya kita baca Quran, boleh menjadi penentu boleh atau tidaknya kita so sholat. Itu namanya adalah Tohar. Fitluma, tata waktu, buci, meskipun itu dipandang dari satu sudut pandang, kayak apa tayang? tayang mum tayam itu diperbolehkannya dalam satu kondisi tertentu tayam itu pekerjaan yang menjadikan kita atau pekerjaan yang menjadi penentu boleh atau tidaknya kita sholat ya tidak? menjadi penentu boleh atau tidaknya kita baca Quran, tapi apa? si dalam kondisi tertentu ketika kita tidak menemukan air ketika kita tidak bisa menggunakan Air, ketika kita apa ada ugur ya untuk menggunakan menggunakan air ada sakit atau yang lainnya. Al Sawal Mujar atau apa sesuci itu adalah sesuatu yang menjadi penentu dapat sekedar dapat Pahala pahala kayak mandi mandi sunnah kayak mandi. Mandi Jumat, mandi Ini setiap kali pertama masuk Setiap kali malam bulan Ramadan Ba'dal huruf itu setiap malam Ramadan Kita sunah untuk ma mandi Ya, Itu bukan menjadi penentu kita Sahnya puasa, tidak Mandi di malam bulan Ramadan Tidak menjadi penentu sahnya kita sholat tarawih, tidak Tapi apa? Menjadi penentu kita dapat paham dapat pahala jadi toharoh fitlumatatawak kufu alaihi sawabun mujar mujar sesuatu yang menjadi penentu kita dapatlah dapat pahala wasailut wasailut toharoti utawi ikiku piro piro perantarane sesuci wa makos itu halan piro piro gun sekarang akan kita bahas tentang wasail, perantara jembatan untuk kita bisa sesu suci dan sasaran daripada sesu suci itu. Litoharati kadepi litoharati kadesuci arba wasail la utai pat piro-piro perantara wa arba tu maqashid la pat piro-piro nggon seja. Wahar batu, falwasai kau tay, pira-pira perantara hia yawasel iku al iku alma ubanyu. lembu, wadabi bulan kang nyamak, wahajarul istinja'i lan watune bebersih. Cewok istinja topeng, pepper istidmar Sesuci itu ada empat perantara, artinya ada perantara yang bisa menyebabkan kita itu bisa sesu, sesuci dan memiliki empat makosid. Arahnya kemana sesuci itu? Jadi ketika kita bahas sesuci, arahnya kemana? Oh ya arahnya berarti kebuddhu mandi, tayam. Itu namanya adalah makos makosid lah. Falwasailu. Adapun yang menjadi perantaranya Kita bisa sesuci Itu ada empat, apa saja? Pertama adalah air Itu menjadi perantara Alat untuk kita bisa sesu, sesuci Wakturub yang kedua adalah Debu, itu juga wasilah Untuk kita bisa sesuci Bisa tayamum, bisa apa lagi Yang debu itu Bisa menghilangkan najis Muhol, muhol lah, Itu pakainya turab merupakan wasilah perantara Untuk bisa sesuci sesuci baik sesuci dari najis atau sesuci dari ha? dari hadas waddabiu sesuatu yang bisa menyamak sesuatu yang sepet pahit ya tidak itu adalah merupakan wasilah alat perantara untuk bisa mensucikan sesuatu yang najis yaitu kulit-kulit yang najis bisa bisa disamak itu alatnya wasilahnya perantaranya itu pakainya apa ada di sesuatu yang bisa menya, menyamak kullu setiap benda-benda yang sepet pahit, kan itu yang laga sesuatu yang menyengat li, lidah kalau dirasakan dan yang keempat apa hajarul istinja batu untuk istinja untuk cewek itu atau wasi wasilah wa inna ma sekarang kita perteliti satu-satu wa inna ma aing mesti nenyu kena pal mau banyu idakan nalikane anapa ma ikum mutlaqan mutlaq air itu bisa mensucikan menjadi alat menjadi wasilah untuk bisa mensucikan apabila air itu mut mutlak ai ma yusamma ma'an bila qaidin lazimin 'indal 'alim bi min ahli al wal lisan sesuatu atau air Atau sesuatu yang Nama tanpa label Tanpa label yang melekat Air yang tidak memiliki Koyut tidak memiliki label yang lazim Yang melekat pada air itu Menurut orang yang tahu kondisinya Siapa orang yang Wars itu? Ya alur, Masyarakat dan juga Lisan li maka mufayyuruj al mustamal mengecualikan air mustamal air yang terkena najis, tidak. apa sebab orang yang tahu kondisi air mustamal dan mutanajis itu dia tidak mengatakan sebagai air yang mut mutlak. tidak dinamakan sebagai air yang tanpa koi. Orang yang tahu kondisi bahwa air itu mustakmal Ada air sudah digunakan Kita tahu, kita tahu Air sudah digunakan untuk sesuci Bagi kita yang tahu bahwa air itu sudah pernah digunakan sesuci Maka berarti air itu bukan air mut, mutlak Apa sebab? Indal Alim, untuk saya yang tahu digunakannya air itu untuk sesuci Sudah punya label Sudah punya Sudah punya, apa labelnya? Labelnya air mus Takmal. Ada air satu ember, kemudian kejatuhan najis. Nah kita tahu. Nah, untuk kita yang tahu ada air ember, kemudian kejatuhan najis. Nah kita menamai air itu bukan tanpa label. Tapi sudah punyalah sudah punya label yang melekat. Yaitu apa? Itu namanya air mutanaj, mutanajis. wa yadkhulu al mutaghayyir kathiran fil maqarri wal mamari fa in ala urf walisan yutliquna alai isman bil kay ma ilmihi bi jadi item indal alim bi hali min al usba lisan in akan memasukkan air yang mutaghayyir kathiran air berubah banyak perubahannya tapi perubahan itu disebabkan oleh sesuatu yang tidak bisa terlepas oleh, oleh air itu. Masyarakat umum dan lisan ya, itu mengatakan bahwa air itu tetap namanya air, mut, air mutlak. Air tanpa koy. Padahal kita tahu bahwa air itu beru, berubah. Ada air berubah. Dengan apa? Dengan sebab lumut lumut itu sesuai tidak, beh terlepas oleh ah sampai hijau air itu sampai hijau warnanya, nah, kita mengering ada air kali, air kali atau air empang ya. sampai hijau air tertalok, sampai hijau sekali ya warnanya, saya beli dikuras sampai kena lumut itu, lah itu mutlak tidak itu namanya air lumut bukan? Bukan kan? Tetap itu namanya air tirta loh Ya. Dia tidak punya nama tidak air yang tidak punya label yang melekat melekat. Tetap orang itu namanya air mut, mutlak. Dengan perubahan oleh lumut itu tidak menjadi air lumut. Air lumut kan tidak. Tetap dia sebagaimana air biasa, air biasa. Makanya tetap air yang ada di tirta loka yang meskipun sampai hijau karena nggak dikuras tetap hukumnya air mut air mutra. Yadkhulu, masuk dalam kategori air mut air mutlak yadhulul malam malam yokoyat aslan masuk juga adalah air yang tidak dilabeli sama sekali seperti ya ma'un. ini adalah air atau sama kaidah kaidah tapi mun munfakan atau masuk dalam kategori air muda adalah air yang ada labelnya tapi labelnya itu mun bisa terlepas bisa terlepas air zu air sumur air sumber air sumberan ya tidak itu bisa hilang itu labelnya dimasukkan ke botol dikasih merek NU air hmm. dikasih merek sega nah ya air air merek se sega hmm. itu air sumberannya hi label sumbernya hilang Baru berubah artinya berarti air sumberan tadi hukumnya adalah air mud. Meskipun ada label sumberan, meskipun ada label sumur, meskipun ada label apa segah lautan, tapi itu label-label yang moon, label yang bisa terlep, terlepas. Makanya air sumberan, air sumur, air tetap itu hukumnya air mud Apa sebab labelnya bisa terlep, terlepas? ya terlepas. Apalagi ada penyulih penyulihnya air laut jadi tawar deh bisa dimasukkan menjadi air miner Dikasih label itu sudah sudah lagi bukan air lah, laut eh, bahasa lautnya hilang ya. sesuai dengan apa sesuai dengan label labelnya ada aku ada sarikap ada sampai terkena sega geding mau ya sampai terkena ini. air tapi merek kesik. sega ya montoya banget sana toya toya yang Air di mereka segar-segar Wah ya kerucut edon maku hidab-hidab kehidupan lazim Nah keluar dari kategori air mutlak adalah air yang dilabeli dengan label yang melekat melek Ya air mawar Air pitihap itu Pitih Semang Semangka diperas, ya tidak airnya itu ditaruh di madila Apa ada namanya air semangka? Air semangka ya tidak oh. air jambu ya. Ditaruh buah vita namanya tetap itu melekat ya. Buah vita buah apa tetap rasa jam air jambu gitu yang gitu. Itu namanya air yang ada label, tapi label itu tetap melekat dengan label apa saja. Tetap bahasa air jambunya tidak akan hilang. Air mawar tidak akan nih, tidak akan hilang. Air bitih, apa tadi itu, bitih ya? Air apa bitih itu? Semangka, label semangka tidak akan nih, tidak akan hilang. Bahkan meskipun aromanya sudah hilang, warnanya sudah hilang, tetap ya label semangkanya, label mawar tidak akan nih. Tidak akan hilang. Watu robu lan aywa lan aing mestine lebu. Idakan analikannya anak petura kang murni tak malin kang ora Nah sementara debu itu bisa mensucikan apabila debunya murni, tidak bercampur dengan tepung, tidak bercampur dengan yang lain, yang lainnya ya, bukan debu yang campur dengan adukan atau apa itu, tidak, dengan semen tidak, tapi debu yang kal tanah yang murni yang belum pernah digunakan untuk sesuci atau menghilangkan nafis. Nah, Wadabiqu itu kurang alif. Wadabiqu lan ayat misnuzah opa adabiqu kang nyamak ida nalikane analikan ana pada hirifan sepet yen ziu kang nyopot opo hirif valdolatil jildi impiropiro luwiyane kulit waufu natahu lan bacin bacine jilid Kalkoroti kaya godong Akasia Kaya godong Akasia Kaya godong Akasia Nah sementara Sesuatu yang bisa digunakan untuk Menyamak ini bisa mensucikan Apabila hirifan Apabila apa? Sepet pahit Apa hirif itu? Hirif itu apa? Yaldagul lisan bihirafatih Jadi lisan itu tersengat Ketika merasa merasa sakit, sakit sepet, sepet nyoket itu meskipun bendanya najis seperti apa turun tadi kotoran burung, pahit dah pernah mengandung jarne pahit sepet jarne sih sembuh wadar kita ini kalcorodi godong akasia, akasia daun akasia itu contoh saja ya Apapun yang rasanya cepat pahit itu berarti namanya apa bisa digunakan untuk menyamak yang bisa mencabut kotoran-kotoran yang ada pada kulit atau sesuatu yang bisa menjadikan aroma anyir pada kulit itu gaji-gaji darah darah yang nempel itu semuanya bisa dibersihkan sesuatu yang bisa membersihkan itu apapun itu alatnya medianya ya itu biasanya bisa dihilangkan dengan hair sesuatu yang sepet ataupun yang pahit maka itu bisa untuk mensucikan jilid bisa mensucikan apa namanya kulit kulitnya kulit yang najis wahajal istinja'i lan nyuciakan apa wahajal istinja'i waktu ne istinja' idakan analikannya apa wahajar ikutohiron kang suci kalian kang bisa bedol gay romoh taromin Kang ora den mulia akan lah sementara batu istinja atau sejenisnya ya, tidak hanya batu itu bisa mensucikan apabila satu suci kalau najis berarti tidak boh tidak bisa batu yang najis atau benda najis barang tidak be, tidak bisa tai yang sudah kering itu kan bisa mencabut keras tapi karena nggak suci maka tidak bisa digunakan untuk istinja dan kalian harus bisa bedol, bisa aja bisa nyabut apapun itu bisa batu, bisa kertas, tisu, tisu bisa nggak? Bisa ya, bisa, bisa, bisa. bisa, kertas, bisa tisu, kertasnya kalau kertas harus jangan kertas yang halus ya. Kayu apapun lah, sing penting apa? Mampu untuk mencabutnya. Kayu kalau kayu kayu peringan halus nggak bi bisa terus tidak dimuliakan, tidak dimuliakan, bukan anggota tubuh manusia ataupun bukan makanan heh, bukan, bukan makanan itu namanya muhtaron. Amal awani anak penote wadah wal istihadulan istihad. Allah di kang utwa utawi Allah di aladisihat, Allah di utawi Allah di sihat, ikubadul majhudi, majhudi ngawihaken Perkorokangden, nama-nama ini fitaksidil maksud ingin dalam menghasilakan kajen saja iku famin wasaili wasaili setengah saking piro piro perantarae piro piro perantara. Nah kalau ada wadah, wadah apa tuh wadah itu? Ya wadah, baskom, ember, apalagi kolah itu namanya apa? Wadah. Itu wasailul wasa perantaranya perantara perantara sebab media lah. Media, medianya media, media, media sesuci air. Nah, dikasih media apa? Wah, anak kolak, anak bak, anak, anak padasan, ada ember dan yang lainnya. Itu wasailulwasa wasa. atau istiad. Istiad juga kategorinya wasailul wasah wasa. begini istiadum. Ada air, satunya suci mensucikan, satunya su, suci, sumpah, tapi kita nggak tahu ini taunya yakinnya taunya satunya ada yang suci mensucikan satunya hanya suci tapi tidak mensuci. Tapi kita nggak tahu ini yang sucinya mana, yang yang suci mensucikan mana, yang sucinya saja mana? Ketika seperti ini kita harus idih ya Sok silakan melakukan peneliti penelitian. Keyakinan kamu dari kedua air yang ada di wadah ini mana yang suci mensucikan mana yang hanya su, suci tapi tidak mensuci nah, istihad untuk menentukan mana yang suci namanya pak wasa wasa perantara media perantara untuk bisa mengetahui air yang suci mensucikan di mana air yang suci mensucikan ini namanya wasi jadi makanya ijtihadnya wasa wasa perantara dari perantara Perantara, perantara untuk bisa mengetahui mana air yang suci mensuci Nah itu namanya wasa wasail wasa wasa Wal makosidu hia makosidu al wudhu wudhu wal ruslan adus wataya mumulan taya mumwaiza latunajasati langilakan nazi. Nah sementara makosidnya sasarannya kalau kita berbicara toharo itu berarti arahnya kemana? Wudhu, mandi tayamum izalatun najah izalatun najasa. Jadi subjek apa Objek pembahasannya itu adalah wudu, rusal, tayamum dan izalatun najasa. Al wudhu otabi itu nerangkan wudu. Al budu tawi budu luhutan indalamongo bahasa ikut ismun aran di rasli batil maring red kadwe kadwe membasu sebagiannya piro-piro anggota secara bahasa budu itu nama bagi membasu sebagian anggota itu namanya budu wasaran otawi budu indalamongo secara ikut ismun aran li anggota kalian kalian sementara syar'i itu namanya itu adalah ismun nama bagi membasuh anggota tertentu. Jadi lebih khusus ya, nama bagi membasuh anggota tertentu dengan niat yang tertentu tertentu yang dibasuh hanya muka kedua tangan terus mengusap apa kepala dan membasuh membasuh kaki niatnya tertentu dan tertib itu namanya adalah bu itu furudul budu taibirah birah fardinibudu utawi iki kun ragan birah birah fardinibudu furudul budu taibirah birah fardinibudu ikusita kun anak enam Al-awal utai kangen pertama ikut ani nyatu niat watak ani utai kangen pintu ikut gosel wajih basu wajah asal itu ikut gosel wajah jadi basu tangan laro maal niru faqai ni sertane sikut loro aro bio utai kangen bapak ikut masfuro si musaf sirah al khomis utai kangen apeng lima ikut gosel original ni basu sike laro maal kape ni ne sertane... kekiong loro asadi srikang benda enam ikut atar tipu tertip nah sementara Fardunya wudhu itu ada enam. Yang pertama adalah nih niat. Costusay muktaronan Bertujuan melakukan sesuatu berbarengan dengan melakukan melakukannya mulane. Niat itu di mana tempatnya? Karena yang namanya niat itu adalah bertujuan melakukan sesuatu berbarengan dengan mengerjakan sesuatu itu. Niat itu harus dilakukan awala, awala uh, berbareng apa? awalal kos kos liminal wajib dengan pertama kali membasuh bagian dari wajah. Bagian mana saja yang dibasuh? Mau di atas, di pinggir, di bawah. Pertama kali kita basuh wajah, berarti kita sudah pertama kali mulai melakukan pekerja. Nah, di situlah berarti kita melakukan nih niat sebab yang namanya niat bertujuan sesuatu berbarengan dengan peker, dengan melakukannya lah. pertama kali melakukannya itu pada saat membasuh muka itu kalau butuh yang kedua adalah ghusl waji membasuh wajah haddutu nama ras batasannya kalau panjangnya itu adalah apa antara tempat tumbuh rambut sampai bagian depan jang janggut. Sementara untuk Ardon. lebarnya mabainal ubunen anggota antara dua telinga. Jadi telinga daunnya bukan termasuk wah wajah rambutnya ini sudah bukan bagian daripada wah wajah janggut ke bawah itu berarti bukan bagian wah wajah. Ya hanya mabaina antara tempat tubuhnya rambut dan bagian depan janggut sementara lebar mabeynal <tuh> tapi meskipun demikian tetap kita wajib membasuh ya membasuh apa harus ada bagian janggut yang terbas, terbasuh ada bagian apa apa teling daun telinga yang ter ada harus bagian rambut yang terbasuh apa sebab Malaya timbul wajib ilabi bahwa wajib meskipun itu bukan wajah tapi tetap wajib dibasuh apa sebab untuk membasuh antara antara itu tidak akan terwujud kecuali harus membasuh membasu, tidak akan sempurna maksudnya kecuali dengan membasuh rambut sebagian rambut sebagian daun telinga sebagian jeng eh sebagian jang janggut itu asal itu gosel yadain yang ketiga adalah membasuh kedua tangan bersama sikunya itu wajib dibasuh yang keempat mengusap kepala, yang keempat, yang keempat Iya betul, yang keempat, yang keempat adalah mengusap kepala. Wah yang Meskipun sedikit atau kalau bahasa fatul ya atau yang lainnya fatul itu awb dosa walau awb dosa Wahidah, meskipun hanya sebagian dari sehelai rambut, itu berarti kan yang namanya bagian. Meskipun bagian kecil, itu Imam Syafi'i. Ya Syafi'i. Kalau Imam Hanafi seperempat, seper kalau Maliki semua kepala harus teru, terusak. Alhamdulillah. Yang kelima adalah memasuki kedua kaki plus kedua mata kakinya juga dena kana badal latar tarti masl khufain utawi iki ku neraken ngusap muzah loro ya juz menang apa mashal syai apa masl syai ngusap subiji min dhahiri a'lal khufain saking jabane Duhur muzah lara badalan haleta diganti an ghaslir rijlai misakin basuh sikiloro fil wudhu in dalam wudhu yauman ing dalam saadina wa lailatan dalam saabengi lil muqimi kadhe wong kang mukim anggere manggut wa tsalah sata ayamina ing dalam telu firodina bilailia kalan Bila bengi neta tata ti ayyam lil musafiri kadhe wong kang lelungan wa tatadulan ngawiti atau mulai apa al-muddatu mangsa minintia ilhadati awit saking tutu hadas badan lupsi dalam sawisi nganggung, lakin justaratu udah dulu, masul khufain benar penjelasan mengusap dua musah sekarang sih sudah gak ada ya Mengusap sesuatu dari bagian luar atas dua muza itu diperbolehkan sebagai ganti dari membasuh dua kaki di dalam wudhu. Salah satu rukun atau kefarduan wudhu tadi apa? Bosler Ridjeland membasuh kaki bersama kedua mata kakinya. Tapi ketika kemudian kaki kita terbungkus oleh moza atau oleh sepatu barangkali yang kriterianya yang kriterianya sesuai dengan kriteriamu muzah. Ketika kita menggunakan dua muzah atau boleh sepatu boleh tapi yang kriterianya seperti kriteriamu muzah. kita boleh tidak melepas muzah itu, tidak melufas sepatu Sepatu itu Dan cukup yang diusap hanya bagian atas Bagian luar ya Bagian lu, luar Bagian atas sepa, Sepatu atau mu, muza itu lah selama berapa hari Kalau untuk orang yang mukim di rumah Tidak melakukan perjalanan Maka Jangka waktu boleh untuk mengusap bagian luar Muza itu hanya satu hari satu malam sementara untuk yang dalam melakukan perjalanan sebab kalau melakukan perjalanan biasanya pasien pakai Muza pakai sepatu kan begitu maka boleh sampai tiga hari tiga tiga malam jadi biar tidak mashaboh biar tidak ribet ketika butuh maka tidak per tidak perlu mencopot Muza itu nah, tapi kalau sepatunya terkendala nanti ketika apa ketika sholatnya ya Untuk najis dan sebagainya Watab tadi ulang Masa satu hari satu malam Atau tiga hari tiga malam untuk musafir Ini dimulai penghitungannya sejak apa Selesainya hadas Setelah lubes Setelah memakai Makainya kapan? Makainya pada saat jam 12 Jam 12 Wudu setelah wudu kemudian Makai Muzah Makanya jam 12. Ini ketika makanya masih belum dihitung satu hari, satu malam. Nanti menghitungannya itu ketika intiaul hadas. Selesainya hadas setelah memakai. Jam 2 hadas. Jam 2 ha hadas. Kemudian wu, ketika wu, ini berarti hadasnya selesai. Ini nih. Berarti ketika wudhu yang pertama, wudhu setelah apa? wudhu setelah itu namanya berarti baru dimulai. Begitu, Wudhu dari hadasnya jam berapa? Hadasnya jam 2, wudhunya jam 3, jam 3, atau mau selat asar beratnya berapa? Setengah empat ya setengah 4, nah, berarti mulai penghitungan 1 hari 1 malam atau 3 jam itu sejak jam setengah setengah 4, jam setengah 4 itu berarti namanya akhir hadas setelah orang memakai muzah, memakai kuf memakai khufnya jam 12 jam kemudian hadas jam 2 wudhu, wudhu berarti selesainya hadas, kalau dengan wudhu itu berarti orang selesai Selesai hadasnya, itu berarti mulai penghitung penghitungan. Jadi nanti berakhirnya ya jam setengah setengah empat itu satu hari satu malamnya, bukan jam dua belasnya bukan. Lakin saru tetapi niscaratakan di Jawa Zilma si kadewenang yang usap apa surutan pira-pira sarah sabutan kang itu. Ayul basah yang tadeng enggo opo al kufanim muzalar ala toharotin ingatay. Sesuci kami latin kang sempurna untuk boleh mengusap muzah harus memenuhi tujuh kriteria tujuh syarat. Yang pertama dua muzah itu harus dibasuh dalam keadaan suci yang sempur, sempurna. Mak tadi jam 12 sesuci kemudian dipakai. dipakai Mak ini setelah sesu, sesuci. Wa yang enten apa kufan Ikut kawiyain ikan kuat karone, dua muzah itu juga harus kuat. Artinya kuat itu kalau diajak digunakan untuk berjalan, itu tidak cepat rusak, tidak cepat bedah, tidak cepat song, so so ya. Jadi dari kulit betul-betul dari kulit yang kuat. <tuh> Wa iya, punalan yang apa khufan ikumani ain ikan niga karne lino fudilmai, maring, tembusi banyu, minre, karzi, saking sakyane don dondoman lihat aliane jahitan atau don Terus dua moza itu juga harus betul-betul bisa mencegah untuk tembusnya air dari selain apa namanya? lubang jahitan. Kalau lubang jahitan sekuruan itu bisa tembus karena ada lubang jahitan. Jadi selain dari lubang jahitan itu maka keberadaan moza bisa mencegah bisa mencegah air. Jangan sampai tembus. Mau saya diagram? Kalau pakai sepatu sepatu yang memenuhi kriteria kriteria sepatu yang seperti tadi itu kopi ini dan maniaya ini kalau sepatunya sepatu apa sepatu NB sepatu Dallas nah itu nggak bisa itu kan tembus terus wahayaku tentang posisi kufan ikut satir ini kang nutupi kalau lima hadelfatih maring panggonan fardu minal jawan ibisang piro-piro iringan wal asfaylan misor kedua musa itu juga harus menutup tempat fardu berarti harus menutup telapak kaki dan juga menutup sampai mana kedua mata kaki Muza itu harus menutupi uh, kedua mata kaki itu Minal jawan wal asafir wal asfal. Waala yaksulah lan yang tawara hasil lila bisia ka dewang kang ngang i lila bisima ka dewang kang ngai apa khuf apa hadasun hadas ak kang gedhe dan juga pemakainya tidak berhadas besar. Artinya, kalau seumpama kemudian pemakainya setelah makai kemudian hadas besar, maka berarti otomatis bah bata nggak boleh untuk mengusapmu walayadar Wa lan yang taora pertelah posen sebiji biji min mahal delvati segeng panggonan fardhu jangan sampai ada sedikit pun dari tempat fardhu itu yang terlihat walayatan Wa halah lan yang udar opal ngrotali talinya juga jangan sampai lepas kalau ikat atau talinya muzah itu terlepas berarti sudah tidak boleh lagi untuk mengusapmu musa suruh telutu wallahu